Berikut harga sawit Provinsi Jambi berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, sawit umur 3 tahun 1941,46 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2061,72 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2167,46 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2248,26 rupiah per kilo sawit umur 7 tahun 2305,13 rupiah per kilo sawit umur 8 tahun 2363,16 rupiah per kilo sementara sawit umur 9 tahun 2400,12 rupiah per kilo dan sawit umur 10-20 tahun 2471,90 rupiah per kilo sawit umur 21-24 tahun Rp2.395,94 per kilo, dan sawit umur 25 tahun Rp2.283,12 per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp10.739,97 per kilo dan harga kernel Rp6.512,45 per kilo dengan indeks K91,81%. Sekian harga sawit untuk tanggal 10 Juni tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.